Ya, kita lihat di sini room w 12-nya. Ya, sekarang udah nyala. Ya langsung ke status. Masuk akun minya. Ya, ya, bentar ya, saya masuk akun minya dulu. Jadi kita sambungkan non nya dulu. Oke, tunggu aja ya. Oke, udah terhubung. Lanjut ke menunya, langsung kita masuk ke akun minyak. Oke, saya masuk akun minyak ya, teman-teman. Udah masuk, ya. Begini, masuk ke room UI 12 kita langsung mulai aja lewati. Oke, disitu nggak ada sinyal, ya, teman-teman, karena simnya saya copot supaya nggak mengganggu saat penginstalan. Nah, masuk ke menu stop sampai sini dulu ya biar saya langsung upload videonya